tentunya seputar idola kita persahabat ya keunggahan pertama dulu nih kita lihat ada kabar spesial bahagia yang kita dapatkan dari Indosiar yang mengunggah sebuah kabar persahabat ya prestasi lesti kejar nih luar biasa persahabat ya yang mendapatkan penghargaan tentunya penyanyi dangdut terkumpul ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat khusus yang dituliskan. Lagi-lagi, Dedek Lesti Kejora kembali mengukir prestasi dan semakin memantapkan Namanya sebagai salah satu penyanyi dangdut top Indonesia Jadi ingat ya perjuangan Dedek sedari dulu Yuk simak info selengkapnya berikut ini di Kis Indosiar Tidak, ya? Lihat Indosiar, tentunya prestasi Lesti Kejora semakin meningkat dan semakin membuming Bersambat ya, luar biasa ini berkat kerja keras dan tentunya dukungan dari fans sejati mudah-mudahan selalu tentunya diberikan kesuksesan dan kebahagiaan untuk Lesti Kejora Amin. Ya, Alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar yang sangat positif dari fans, yakni dari akun Hilda NDF 21 mengatakan, Kejora akan terus bersinar terang. Berikutnya ada komentar lain diberikan dari akun Wulan underscore Sartika. Teruslah bersinar Kejoraku. Luar biasa bersahabat ya. respon dukungan yang sangat positif diberikan dari fans untuk lesti Kejora. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid mensupport idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada ungan spesial dari ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan video Lesi Kejora Tentunya sedang manggung persahabat ya Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Ya Allah semoga wabah covid segera musnah dari muka bumi ini Supaya kita bisa kumpul lagi amin Terima kasih Atas kesetiaan kalian yang sampai detik ini tetap setia mensupport Mendoakan dedek Lesti Kejora Hanya Allah yang akan membalas kebaikan kalian semua Kalian selalu dalam lindungannya, amin Luar biasa, persahabat ya Mudah-mudahan tentunya wabah cepat berakhir Dan kita tetap bisa berkumpul kembali, persahabat ya Untuk selalu mendukung, mensupport Lesti di atas panggung Luar biasa, tentunya doa terbaik selalu diberikan dari sang ayah Untuk anak tercintanya Tentunya terlihat ayah Kejora sangat rindu dan kangen kepada Lesti Persahabatiah ya, dan fans-fans sejatinya Lesti yang selalu setia mendukung dari titik nol sampai tentunya menjadi bintang sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggah spesial ini momen kemarin persahabat ya Luar biasa Lesti Kejora tampil sangat cantik dan banyak sekali pujian Yang tentunya diberikan dari fans untuk Lesti Kejora Luar biasa persahabat ya mudah-mudahan Tentunya Lesti selalu bersinar dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan berikutnya kita lihat ada sebuah kabar juga bersahabat ya. Kemarin tentunya buat vlog para sahabat ya ada collab bareng tentunya luar biasa mudah-mudahan ada kejutan yang akan diberikan bersahabat ya dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga ada kabar terbaru yang mana tentunya Bakal ada vlog terbaru juga di channel YouTube-nya Rizky Bilar pantangin terus persahabat ya Tentunya kita tetap kompak dukung terus karya-karya dari idola kita Tentunya mendingan kota kita dipakai buat ramaiin vlognya kakak dan Dedek Lesti persahabat ya Apresiasi tentunya dari editornya Abang Bilar dengan tentunya banyakin viewersnya kasihan nih tentunya di Rizky Bilar sampai kedinginan menggigil persahabatnya di sini kita lihat di saat badan mulai menggigil otak dipaksa berfikir persahabatnya kita dukung kita bantu support tentunya untuk idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment ungkapan tersebut diunggah oleh Mas Kembali persahabatnya dukung terus mudah-mudahan ada kejutan bahagia hari ini yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya kita lihat juga dukungan dari guest Bang Aril Wasabati ya. Bismillah kompak selalu pasukan tanpa lelah semangat Road Manager Indonesia. Dukung terus dan support terus juga buat Bang Aril Wasabati ya, yang selalu mendukung menjaga Leslar. Mudah-mudahan selalu berikan keberkahan dan kebahagiaan untuk Bang Aril dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi selanjutnya. Ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.